Oil bearish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan oil terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis. Jika pergerakan oil tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 69,49 sampai 63,49 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 67.01 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 69.49 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 70.35. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212